Jangan lupa klik tombol subscribe dan bell Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya akan mereview Kesha Coach Flu Sebelum mereview, kemarin sempat saya merasakan manfaatnya Kesha Oil ini Karena bayi saya sempat batuk pilek Bahannya yang alami sehingga aman untuk bayi kita Plusnya, Keisha sebagai pengganti obat minum, bentuknya yang roll-on memudahkan aplikasi pada bayi. Roll-on begini ya, mams, seperti kayak Sefka dan produk lainnya. Roll-on, memudahkan pengaplikasian pada bayi kita. Aromanya, mentol, sensasi kayak mentol yang tidak terlalu menyengat, tapi menyegarkan. Kemasannya yang mungil, 8 ml, 8 ml memudahkan dibawa kemana saja. Kalau kita berpergian ini sangat membantu sekali pada perjalanan. Kesha Enfu ini tidak terlalu oily banget itu loh, Man. Jadi kayak standar setengah-setengah enak banget itu loh. Ya kan? Ya gitu kan? Kelihatan kan? Nggak terlalu oily banget setengah-setengah gitu loh. Jadi mudah pengaplikasian dan mudah meresap untuk bayi. Apa sih kegunaan jasa? Jasa yaitu untuk... Meredakan meredakan flu dan batuk pada bayi, meredakan hidung tersumbat dan mengatasi susah tidur pada bayi. Cara penggunaannya mudah banget moms yaitu usapkan pada bagian dada, leher dan sepanjang tulang belakang sambil dipijat lembut dan hindari area mata karena kalau bayi kita kayak flu gitu kan sering kucek-kucek bagian daerah daerah hidung dan mata. Takutnya kalau kita masuk kasih daerah situ kan kena ke mata lebih kan takutnya pergi dan kalau sudah pakai ini jangan lupa juga ya tiap hari tiap pagi dijemur kurang lebih 10 menit ya moms semoga membantu ya nanti aku akan coba kasih video cara pengaplikasiannya pada bayi Oke semoga membantu Diam -diam lalu ditangkap